Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyya Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Taala malam hari ini kita masih mendapatkan nikmatnya, karunia nya serta rahmatnya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk Melangkahkan kaki kita menuju masjid yang insya Allah penuh dengan barokah. Nah, banyak manfaat, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Maka, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita niatkan untuk mencari keriduan Allah. Kita hadir di majelis ini. Kita niatkan untuk melakukan amal soleh bagian dari kewajiban taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan kita berharap mendapatkan pengertian-pengertian dan ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sesungguhnya sumbernya ilmu, cahayanya ilmu dan siapapun yang berpegang teguh dengan ilmu yang sumbernya jelas datang dari Allah dan rasul-nya maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus jadi kalau kita berharap agar hidup kita ini berada di jalan yang benar dan lurus maka kita harus berusaha untuk berpijak kepada ilmu yang sumbernya Berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian, juga kita niatkan ini adalah amal soleh kebaikan kita. Amal soleh, tolakul ilmi, ini adalah ikhtiar kita agar mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu sudah menjanjikan Bahwa semua kebaikan-kebaikan itu Akan dibalas oleh Allah Akan diberikan balasan-balasan Akan diganjar oleh Allah Ta'ala Dengan kebaikan menurut kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis di dalam kitab Riyadu solihin wa an abil abasi abdillah ibni abbasin ibni abdil mutalib anhumah sumber hadisnya dari ibnu abbas Nah, dari ya, dari Ibnu Abbas. <tuh> an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam <tuh> informasi hadisnya sumber beritanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi yarwi an Rabbih <tuh> tabaraka <tuh> wa ta'ala. Pada apa yang meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah, Kalau di dalam hadis itu disebutkan Ada Fima yarwi an wa nah, Hadis ini menunjukkan hadis kutsi jadi hadis itu ada dua Ada hadis nabi Kemudian ada hadis kudsi Hadis nabi itu Isinya hadis Berasal dari ucapan-ucapan nabi Atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu hadis nabi Sedangkan hadis kudsi itu Yang menyampaikan adalah Nabi Tapi berita-beritanya itu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan Al-Qur'an -Qur, Al Hanya saja Al-Qur'an itu mutawatir Al-Qur'an itu Tidak sama dengan Hadis Qudsi Walaupun Hadis Qudsi itu sumbernya langsung dari Allah sama dengan Al-Qur'an. Dan hadis kudsi ini tidak dimasukkan di dalam mushaf Al-Qur'an. Jadi tidak di dalam mushaf Al-Qur'an yang 30 juz ya. 6666 ayat tiga 30 juz kemudian suratnya ada seratus seratus empat empat belas dan hadis qudsi tidak dimasukkan di dalam kitab mushaf al-quran nah ini sendiri nah termasuk cirinya hadis kudsi itu fima yarwihi anrobihi tabaraka wa ta'ala kola biasanya uh, dalam membaca atau berada dalam kitab-kitab hadis, kalau bunyinya itu, "Itu menunjukkan hadis suci." Artinya, yang berbicara langsung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan itu. Maka, berkata bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Innaulaha Hasanati Wasayyati Sesungguhnya Allah menetapkan mencatat kebaikan kebaikan Wasayyati dan keburukan keburukan setiap kebaikan semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh hambanya Allah, oleh kita ini. Apapun bentuk kebaikan itu tercatat, dicatat oleh Allah Ta'ala. Demikian juga kejelekan atau keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita hendak memperbuatnya itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suma kemudian Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menjelaskan tentang itu, tentang kebaikan dan keburukan hama bihasanatin Maka barang siapa Yang bermaksud Berkeinginan Berniat Untuk melakukan kebaikan Jadi siapa yang bermaksud Berkeinginan Berniat untuk berbuat Baik Falam yakmalha Tetapi dia tidak melakukannya dia tidak mengerjakannya kata bahallahu maka Allah mencatatnya kata bahallahu maka Allah mencatat kebaikan itu walaupun belum dikerjakan lahu untuknya untuk orang yang berniat kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala hasanatan kamilatan satu kebaikan yang sempurna jadi sudah dicatat, ditetapkan oleh Allah satu kebaikan yang sempurna walaupun kebaikan itu masih ada di dalam hati dan belum dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan Itu sudah mendapatkan satu kebaikan niat sing teman Dan Allah itu mengetahui niat seseorang Niatnya teman tambah Ini Allah semuanya lah yang menetapkan menentukan kebaikan yang sempurna itu adalah Allah Ta'ala fa'amilaha fa maka jika dia ber keinginan dengan kebaikan berniat untuk berbuat baik beramal soleh punya niat fa'amilaha lalu dia membuktikannya dia mengamalkannya, mengamalkan niat baiknya. Itu kata bahwa "lalu lahu indahu asrohasanatin", maka Allah mencatatnya. Allah menetapkan kebaikan yang dikerjakan itu untuknya. Nanti akan diberikan indahu di hadapan Allah. Jadi, urusan pahala urusan kebaikan itu nanti akan diberikan oleh Allah nanti di akhir di akhirat di hadapan Allah Taala ini asrohasanatin sepuluh kebaikan jadi pahalanya itu sepuluh kebaikan kalau punya niat baik kemudian ditunjukkan niatannya itu dengan amalannya maka dia mendapatkan pahala di hadapan Allah yang tersimpan 10 keba kebaikan nanti akan diberikan oleh Allah Makanya kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu niat kita harus ikhlas karena Allah dan kita nanti bisa menuntut kepada Allah minta kepada Allah ta'ala dengan perbuatan kita yang ikhlas nanti di hadapan Allah kita bisa minta kepada kepada Allah. Asalkan benar-benar ikhlas. Bahkan nanti di akhirat tidak minta pun nanti diber, diberikan. Tidak hanya 10 kebaikan yang dijanjikan oleh Allah taala ila sabai miati tetapi dilipat gandakan sampai 700 kali kelipatan. Jadi diberi kebaikan itu sampai kebaikannya itu 700 kelipatan. Nah itu adalah belas kasih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Tidak hanya 700 kelipatan ila adafin rotin. tapi sampai Kelipatan-kelipatan yang sangat banyak sekali akan diberikan oleh Allah Taala melebihi daripada kelipatan uh, 700 nikfin 700 kebaikan. Ini artinya bapak ibu muslimin rahimahumallah kita kalau berniat kebaikan saja niat itu ya kostus muftarinan tivelihi niat itu adalah Bermaksud melakukan sesuatu yang Mau dikerjakan Yang hendak diamal, diamalkan Jadi punya niat kepingin Nah itu akan ditunjukkan Nah kemudian karena ada Apa Sesuatu yang menghalangi niatnya Jadi ada sesuatu yang menghalangi niatnya <tuh> Sehingga tidak bisa <tuh> Ditunjukkan niatnya itu karena terhalangi oleh sesuatu atau udur-udur tertentu hmm, bermaksud kebaikan, tapi karena ada persoalan, ada masalah, ada sesuatu sehingga kebaikan itu tidak bisa ditun, ditunjukkan, tidak bisa dibuktikan. Misalnya punya niat, nah, nanti kalau saya sudah eh, hafal misalnya surat al-fatihah, saya akan Uh, bersedekah, saya akan bersedekah roti sejumlah ayat dari Surat Al-Fatihah. Berarti 7 roti, misalnya nih. nih. Mau bersedekah tapi di setelah hafal, ternyata apa? Ternyata tidak punya uang untuk beli roti, misalnya ini kan, misalnya. Jadi ada udur, ada sesuatu yang menghalangi niatannya tadi. Sehingga tidak diperbuat e, keinginannya tadi. Nah, itu tetap mendapatkan kebaikan yang sempurna. Pahalanya cuman satu. Hasanatan nah, kamilatan. Dan ini menunjukkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dalam hal mencatat kebaikan-kebaikan demikian juga dalam perkara-perkara keburukan jadi punya niat jelek punya niat yang jahat maka Rasulullah s.a.w. mengatakan waman hama bisayiatin falam yakmalha barang siapa yang berniat, berkeinginan untuk berbuat keburukan berbuat salah berbuat kejahatan falam yamalha lalu dia tidak memperbuatnya diurungkan, perbuatan jahatnya itu diurungkan kata Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan maka Allah mencatatnya Allah menetapkannya lahu untuknya indahu di hadapannya di hadapan Allah hasanatan kamilatan satu kebaikan yang sempurna jadi punya niat jelek punya niat buruk punya niat jahat punya niat salah tidak baik tidak benar tapi tidak diamalkan, diurungkan karena ragu-ragu, apa karena sungkan, atau karena apa begitu. Jadi diurungkan, keburukan-keburukan tidak dibuktikan, tidak ditunjukkan, tidak diperbuat kejahatan atau keburukan kejelekannya itu. Maka orang tersebut mendapatkan satu kebaikan yang sempur sempurna, belas kan? kasih dari Allah Ta'ala. Kalau tadi berbuat berniat baik, okay? terus buatan dilampai, pahalanya satu kebaikan sempurna. Ini berniat jelek, terus tidak dibuktikan, tidak diamalkan, tidak diperbuat kejelekannya itu, itu mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Wurung, nanti lagi. Okay? Jadi wurung melakukan kemungkaran, wurung melakukan kejelekan atau keburukan atau salah nah itu mendapatkan pahala mendapatkan kebaikan yang sempurna satu kebaikan fa'in ha'ma biha fa'amilaha tetapi kalau dia itu bermaksud jelek lalu ditunjukkan kejelekannya itu, dia berbuat jelek, jadi punya niat jelek terus di nah dilakoni nggak ada niat sengoloh terus dibuktek ke nih keolohan ini dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik niatannya sudah jelek <tik> fa uh, lahu sayyatan wahidatan maka Allah mencatatnya untuknya satu keburukan saja kalau tadi amal baik itu dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Nah, bahkan lebih dengan kelipatan-kelipatan yang berlipat-lipat. Tapi kalau untuk keburukan, punya niat buruk diwurungkan. Punya niat jelek tidak ditunjukkan dalam perbuatan, itu mendapatkan satu kebaikan. Malah diganjar sama Allah Subhanahu wa taala lah lapor rahsito, ngoten. Lakiin lapor, ngoten si sios, ngoten mau berbuat tidak baik kepada saudaranya Tita Nono, pokoknya mulai melaku neng jalan kini Tita tiba tiba misalnya, ngoten. Soalnya dipasangin apa? jiret atau duri duri di tengah jalan misalnya, kemudian tak ta pikir-pikir kok ngesak nonton nih soalnya uangnya sepuh, sepuh, sepuh misalnya tapi kawatim, kawatim gedem aku misalnya nonton iswurung-wurung ngesak nonton nih akhirnya disingkir akan malih nonton sios, nonton jadi niat buruknya tidak di dilakukan tidak dikerjakan dia mendapatkan satu keba kebaikan nah kalau kok dikerjakan niat jeleknya itu maka dia mendapatkan satu catatan dosa Satu catatan kebu, keburukan Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada para malaikat al Hafadoh, ya. Malaikat Hafadoh itu untuk mencatat amal-amal perbuatan makhluknya Allah yang ada di bumi ini semuanya malaikat Allah itu Rokibun dan Atidun, malaikat Rokib dan malaikat Atid itu malaikat Havadah untuk mencatat amal hamba-hambanya Allah jadi setiap kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Seorang hamba itu, nah, itu dicatat. Nih, dermawan, nulis dermawan, nyatat secara dohir, secara do, dohir. Jadi, yang tampak, yang kelihatan dari perbuatan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu tercatat semuanya, terekam semuanya. Nah, tujuannya apa? Kok amalan-amalan? hamba Allah amalan-amalan kita ini dicatat oleh Allah dicatat oleh para malaikat itu ya tujuannya nanti Allah akan mengungkap dan menyingkap lalu membalas kepada kita kepada orang-orang yang berbuat kebaikan atau keburukan itu nanti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari pembalasan maliki yaumid Maliqiyaumitin itu yaumitin itu hari pemba, pembalasan. Maliknya siapa? Allah. Nah Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka Allah nanti akan membalas kepada semua makhluknya Allah atas amal-amal perbuatan yang dikerjakan waktu di didu, dunia. In khairon fakhairun, wa insaron fasarun. Kalau amalnya jelek ya akan dibalas. Kejelekan hasil jelek. Kalau amalnya baik nanti juga akan dibalas dengan keba kebaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan dan keburukan itu sejak dulu. Di atas ilmunya. Karena Allah itu alimun. Allah maha mengetahui. Jadi sudah ditetapkan orang ini bahagia, orang ini celaka. Orang ini kaya, orang ini miskin, orang ini nantinya masuk surga atau neraka, itu sudah ada takdirnya, sudah ada ketetapannya dan yang maha tahu tentang takdir makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah umpama kula njenengan diparingi semerep takdire, ngoten Nopongi nge saget ngeles Kata kena nge -nge musibah Oh takdirku kata kena musibah Nyingkir nge -nge. Soalnya roh nah, Persoalannya urusan ketetapan Allah takdir ini Baik dan buruk Kebaikan ataupun keburukan Kebahagiaan atau kecelakaan Itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah yang mengetahui tentang ketetapan atau takdir dari hamba-hambanya itu. Jadi kalau orang itu melakukan kebaikan, dia berniat untuk melakukan kebaikan. Dia mendapatkan satu kebaikan meskipun belum dikerjakan. Tapi nggih asal-asalan. Sebab yang tahu niat itu Allah taala nih. Monggo Pak Bu Niku dan masjid ngaji, misalnya aku tak niat tahi. Jadi, sejauh ini kepingin ngaji opor atau sama niku, nih, saat jadi aku kepingin. Duhin nih atau opor, ya, duhin nih, ya, orang Buddha, saya turun wayah, nih. Nah, <laughs> niku jenenge, kak, duhen ni. nih, nih, ya, dengan ten. Nih, samil, mantan, kepingin haji. Kita semua kepingin haji atau umroh. Nih ngurang duit, duit. Lah perkara lonjengan gak ada niat utam boten. Niku Allah lebih tahu tentang niat kita nih. Tini misalnya mangke diparingi duit temenan, budal tamboten, mangke kan tergantung. Emang apa boten? Nanten Allah itu lebih tahu apa yang ada di dalam hati hambanya ini. Allah Maha Maha Tahu. Maka ukurannya adalah niat Makanya bab ini dimasukkan ke dalam bab niat Babul ikhlas wa'akidori niat Ini persoalannya ini Niat ini perkara yang sangat penting Termasuk dalam urusan perbuatan kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan Semuanya nanti tergantung kepada niat Dan Allah nanti akan menghukuminya juga berdasarkan niatannya masing masing-masing nah kalau malaikat ini ya hanya menulis mencatat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya nantinya itu akan ditampakkan di akhirat itu secara dohirnya ini dulu waktu di dunia pernah berbuat demikian demikian dan demikian berbuat kebaikan ini dan itu berbuat keburukan kejahatan ini dan itu nah, nanti akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala kemudian akan diberi pemba pembalasan nah kalau tidak ada pembalasan bapak ibu muslimin rahimahullah kalau tidak ada pembalasan lah enak umpama umpama buat nonton pembalasan yang melakukan itu sakar sehingga Nah orang enak pembalasan nah, Tapi tidak demikian Di dalam islam tidak demikian nah, Jadi kalau orang berbuat Dia akan mendapati hasil Hasilnya orang berbuat baik Dia dapat hasil kebaikan Orang yang berbuat buruk Jelek dia juga mendapatkan Balasan kejeletan Yang setimpal yang sepadan Sepadan dengan perbuatannya Nah, demikian juga ketika orang itu berkeinginan berbuat baik, nah, kemudian ditunjukkan kebaikannya itu menurut niatannya, menurut kadar keikhlasannya. Allah itu lebih tahu, sehingga Allah akan memberikan pahala itu berapa berapanya. Nah, apakah dikasih pahala sepuluh kebaikan? atau sampai 100 kebaikan, 700 ke kelipatan kebaikan atau melebihi. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, sebagaimana juga di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 Allah taala mengatakan berkalam Masalul fi Gambaran atau perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya Orang yang menginfakkan hartanya itu ya Menyerahkan Hartanya sebagai infak sodako Atau za, zakat Dikeluarkan hartanya Untuk apa? Infak Untuk apa? Sodako Untuk apa? Zakat ya. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan Yang fi binillah Berada di jalan Allah Jadi kalau harta itu Dikeluarkan dengan bernilai sabinilah. ya yang bernilai sabillah itu ya bagaimana? Yang bernilai kebaikan di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, zakat, infak dan shodaqohnya. Pisabilillah untuk gorimin. Sumerap gorimin pak bu, punya harta, zakat, infak, shodaqoh yang wajib diberikan kepada gorimin. Ghorimin itu orang yang terlilit hutang ya, Tidak bisa menyelesaikan hutangnya Sehingga dia butuh bantu-bantuan nah, Kemudian harta itu diberikan Atau kepada fakir Atau kepada miskin Atau kepada ibnu sabil, Atau kepada arah-arah kebaikan yang disyariatkan Visabililah hartanya didirmakan untuk kebaikan-kebaikan itu perumpamaannya Gambarannya Kama salihab batin Seperti perumpamaan Satu biji Tanaman Satu biji tamanan Ambatat sabaa sanabila Yang dia itu tumbuh Menjadi tujuh tangkai Satu biji Menjadi tujuh tangkai niki Ini buahnya Satu pohon satu biji asalnya kemudian ada tujuh batang tangkai. ini pohon apa kawan-kawan? jangan patah sih tanggung. ficulisum bulatin miatu habah pada setiap tangkainya pada setiap bulirnya itu menjadi miatu habah menjadi tujuh menjadi seratus biji menjadi 100 biji. Jadi asalnya satu, kemudian tangkainya ada tujuh, masing-masing dari tujuh itu ada 100 biji. Jadi jumlahnya berapa seluruhnya bu, pak? 700 biji. Nah gambarannya seperti itu 700 buah. Jenengan kan durian dong ya. Durian niku yang pange pangi, pang, pang, pang, pang niku loh. Nah, misalnya pange niku pitu wonten utawa manggis nih, nah nopo tiap pang niku wow tiap bulir tangka itu itu ada buah yang jumlahnya serah, seratus, jadi, jadi tujuh tadi menjadi tujuh tujuh ratus. Niku menurutku jenengan gembel napa Nah kita-kita buah nopo sing enten ngotain niku, jinan monggo niku sak pang niku enten 100 kita, kita nonton, Langsep tengene wite, nggih. Iki tengene pangpangene. Ngono wae lah sepah. Ah? <gih> nggih jenengan padhasin niku. Ibarate kados ngonten niku wae. Wow. Jadi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlipat gan ganda sampai menjadi 700 kelipatan. Nah, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala <yudhaifu> <wallahu> <alim> Allah akan melipat gandakan kebaikan itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah menurut para ulama <yuhil> nah itu sesuai dengan keikhlasannya sesuai dengan benarnya tekad di dalam hatinya Nah sesuai dengan hadirnya hati Jadi sesuai dengan itu Allah akan memberikan pahala-pahalanya Jadi ayat 261 ya, surat Al-Baqarah Gambaran perumpamaan orang yang ikhlas ketika beramal Menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda sampai 700 kebaikan. Ini urusan kebaikan, akhirat urusan pahala, indah Allah di hadapan Allah, bukan urusan dunia. Nge. Soalnya, enten sebagian dari kita, kaum Muslimin, itu salah tafsir dengan ayat ini ini ayatnya kan satu kemudian bertumbuh menjadi tujuh tangkai kemudian menjadi tujuh ratus buah kelipatan nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan hasil dunia modalnya lima puluh ribu kemudian berkembang biak menjadi tujuh ratus ribu satu tujuh ratus ribu kakean limang atau seneng kabeh gini mau buatan ya. wow, modalnya saya ketahui lah limang seneng mau buatan akhirnya niki dipikir pikir ini bisa ini modalnya dua puluh ribu syaratnya cuma satu setor ktp saja lah nanti dapat dua puluh juta hasil apa buatan lalu ya. lalu gika nih saking pundi giten modalnya dua puluh ribu dapat hasil berarti kita <giranya> 20 juta nganten nah, ini duitnya, akal, nurut syariat bener, Menurut syariat bener nih pun, so, so, jadi juta nih, hasilnya dibujui hasilnya dihapus ini mungkin nah, nggak kemudian menakwilkan ayat ini jadi satu berkembang menjadi niku nabi menjadi lima ratus ribu lima ribu jadi lima ratus ribu seratus ribu jadi 7 juta misalnya atau sekian menjadi jadi sekian sekian nah itu tidak dibenarkan menurut syare syariat Apalagi dengan model yang sekarang dikembangkan itu yang disebut dengan MLM. Hati-hati bapak ibu Ibu-ibu. Enten model MLM. Napa singkatan <tuh>, Mana-mana. Ngenten multi level marketing. Ngenten yang di depan dapat untung sehingga dibikin cara yang pernah saya tahu nih, dibikin cara belum masuk dapat lima puluh ribu seratus ribu kemudian cari lima orang atau tujuh orang masing-masing juga bayar seratus ribu dapat tujuh orang sudah 700 masuk kantong gitu masing-masing dari 7 tadi suruh cari masing-masing itu tujuh tujuh orang satu tujuh itu tujuh ratus tujuh kali tujuh kita nggak tanding Nah, sing paling dipenakne niku nggih ya, sing neng ngarep ngoten e. Sing oleh diisi sing neng neng ngarep ngoten. akhirnya sing mburi niku mungkin kebok, kebobol. kebobol. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> sing kepathokan sing pundi ngene ngene. Nah, niku nek ja, urusan dunia di kadu akan kali ayat nih Terus mau gue itu piamben niku gue Niku nah, atas atas niku termasuk menafsirkan Al Quran birokhiyi, mentakwilkan Al Quran birokhiyi. Jadi menafsirkan menjelaskan Al Quran itu dengan akalnya, tidak menurut il ilmunya, munya Nah nek tiyan niku kadung percaya niku sapa ngerti wong duwe kursa ngono bae 20.000 setor KTP oleh 20 juta sapa ngerti timbangane napa nih, wong-wong namung duwe sak ngono ae kok wis gak apa masih gak olah yo, Nah ngono di bujuki ora apa-apa ngono niku Padahal sing bayar niku kulot jenengan rompol lahu duit misalnya sama tentera leping nih rompol ping berapa ratus ribu oh orang nggih oleh lehtiang- liang nontoniku nyekal duit eh akhirnya ketika wong melayu temenan nontonmu ah mulanya le urusan tunuk dunia dunia ini damel-damel nyeter-nyeter ayat-ayat nontoniku ge niku ge atau satu atau semetoniku ini jangan-jangan termasuk menjual ayat-ayat Allah Ta'ala ini padahal tafsirnya tidak demikian nah jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurut kadar ikhlasnya benarnya azam atau tekadnya Nah itu akan diberikan oleh Allah nanti di, di akhirat Demikian juga keburukan yang dilakukan oleh hambanya Allah itu Nanti juga akan dimintai pertanggung jawaban Dan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan masing-masing orang nanti akan mengetahui Fama yakmal miskola jadi siapa yang berbuat keburukan Siapa yang berbuat kebaikan Maka dia nanti di akhirat dia akan melihat hasil hasilnya Maka hadis ini Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah Menunjukkan belas kasih dari Allah tentang kebaikan kalau satu kebaikan saja dilipat gandakan sedemikian rupa Itu artinya kita itu dihasung kita dimotivasi untuk senang melakukan kebaikan Supaya kita ini merasa senang berbuat amal soleh Maka kita belajar untuk menjadikan kebaikan-kebaikan dan amal soleh kita itu bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi baik dan bagus maka kita bantu dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah saya minta kepadamu ya Allah bantulah saya agar saya itu bisa berdikir kepadamu ya Allah Mengingat engkau ya Allah Agar saya bisa bersyukur kepadamu ya Allah Berterima kasih kepadamu ya Allah Dan bisa membaguskan amal-amal soleh Membaguskan amal-amal ibadah Maka dengan amal-amal soleh Supaya kita merasa senang Dengan amal-amal soleh Supaya kita itu merasa giat tidak malas Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Karena tidak disebut amal soleh Kalau amalan itu tidak sesuai dengan tun, tuntunan Tidak disebut dengan kebaikan Kalau kebaikan itu tidak sesuai dengan tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah Dan kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala Kecuali memenuhi dua syarat diterimanya amal kebaikan itu syaratnya satu, kita harus ikhlas dalam menjalani kebaikan karena Allah tidak pamri tidak kepingin dipilih yang bagi yang mau jadi pejabat tidak kepingin dipuji tidak kepingin disan, disanjung tidak ingin mengharapkan apa-apa kecuali bayaran upah dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah dengan amal-amal soleh itulah Bapak ibu muslimin rahimahullah Allah akan memberikan warisan kepada kita Apa itu surga Dengan amal soleh itulah Yang selalu diperbuat oleh orang-orang yang bertakwa Dan itulah surga yang Allah juga mewariskannya Kepada orang-orang yang bertakwa Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, kaljannah Kaljan Nahalati Uristumu itulah surga. Nah, kalian diwarisinya karena kalian beramal so, soleh, maka kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan di dalam Islam ini, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." supaya kebaikan itu kita perbuat, supaya kebaikan itu kita ker kerjakan, agar kita beruntung, supaya kita mendapatkan kesuksesan. Allah katakan, Ya Amanu Irku Wasjutu Wakbudurabakum Wakalulkair Wahai orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Artinya kita disuruh. Soh, Sholat, salat rukuklah dan sujudlah, wa dan hiduplah kalian untuk beribadah kepada Allah, wa dan lakukanlah perbuatlah kebaikan, la tuflihun supaya kalian berbahagia, supaya kalian berun, beruntung, beruntungnya itu karena kita mau Taat kepada Allah kita mau melakukan amal-amal soleh, senang dengan kebaikan-kebaikan menurut syariah. -syari Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah inilah hadis yang disebutkan di dalam kitab Riyadu Solihin yang sudah kita pelajari. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan uh, pada pertemuan berikutnya dengan hadis-hadis. Tertentu dengan materi-materi tertentu, menurut babnya nanti, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Hmm. Antusiasme buruk, perlu takkan menawi. Monggo, buat hmm. Anda hmm. monggo. Sampai-sampai kelonjin dengan donga akan dedek kita kita okay. yang belum diberi kemudahan. Untuk mendapatkan hidayah supaya dimudahkan oleh Allah Ta'ala Yang diberi ujian-ujian oleh Allah Dilonggarkan, dipermudah urusannya Yang diberi sakit, yang disembuhkan dengan segera oleh Allah Ta'ala Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Alhamdulillahi alamin Allahumma fil quran Wajal ja hulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dakirna min humana Wa alim namin jahilna, warizukna tilawa tahu ana allah wa an nahar har, wajah hujatan ya rabbal alamin, allah ma fakihna fitin wa alim na al kitab, allah ma aslih lana fitinina wa sik lana fitarina, wayasir lana fi, tarina, wa, lana fi amrina, wa barik lana allah ma nas'aluka aluka elman nafi awari sekontoi wa amalan muta Allahumma arinal haqqa haqqa wa tiba'a wa arinal batila batila wa rizukna c'tinaba Allahumma mardona wa min jami'il muslimin wa ja allahum tahura Allahumma rabban nas atibil baqsa antasafi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugwa dirusakoma rabbanata minna innaka antas sami'ul alim wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillah rabbil alamin